oleh Pak Sekris begitu dan kan dan saya juga sudah menghubungi beliau dan beliau bersedia. Oke okay. baik bapak ibu semua kita mulai ya oke okay. mudah-mudahan bapak ibu semuanya dalam keadaan yang luar biasa hebat gitu ya. Nah oke okay. saya tidak ada ice breaking ya <laughs> ya soalnya ini sedang ada di luar. Ya kalau seandainya saya di rumah, saya berani ice breaking gitu ya. Nanti kalau seandainya saya ice sendiri, aduh disangkanya saya agak sedikit geser gitu. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita lihat di sini. Nah hari pertama sesuai dengan modul yang saya share kepada Bapak Ibu ya di dalam Google Drive eh, yang tertera itu yang ini gitu ya. Namun saya akan lebih memberikan secara lebih detail kepada Bapak-Ibu bagaimana penyusunan modul ajar. Nah kalau seandainya saya tanya ini kepada Bapak-Ibu apakah sebelumnya sudah mengikuti penyusunan modul project belum? Belum Bapak. Belum. Okay. Belum Pak, belum. Kalau mau silahkan minggu depan. Itu udah diskon ya karena isi ketiga. Nah karena uh, yang... Prioritas itu bukan hanya intra tapi project dan bahkan mungkin saya juga akan merancang bagaimana bapak ibu nanti bisa menyusun project di intra kurikuler atau PJBL Project Based Learning karena PJBL dalam kurikulum merdeka yang tertera dalam intra kurikuler pun ya harus terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah. Baik Bapak Ibu, apalagi kalau SP-nya ya, kemarin kita sudah angkatan pertama. Kalau di Gunung Putih ada Bu Yeyen yang sudah mengikuti gitu ya sama Bu siapa ya dari SD itu, Bu. Ada. Nah, baik kita akan lanjut nih Bapak Ibu. Nah, modul ajar itu kan bagian dari intrakurikuler. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu saya tanyakan, nah ini ini data saya, saya yakin Bapak Ibu sudah sering uh, apa ya membaca ya melihat kaitan dengan biodata saya gitu ya oke jadi uh, Mangga kalau seandainya Bapak Ibu mau uh, apa bergabung dengan sosial media saya mau di Facebook maupun di IG nah jadi kalau kita kaitan dengan modul ajar ini kan Bapak Ibu acuannya apa sih BSKP nomor berapa sih Bapak Ibu kalau modul ajar itu? Nah kalau di modul Project itu kan kita acuannya adalah BSKP nomor 009. Ya enggak? Nah kalau seandainya dalam modul ajar itu BSKP nomor 033 dan itu sudah saya share di Google Drive-nya gitu ya Yang pertama yang harus kita pahami adalah capaian pembelajarannya. Ini CP-nya. Nah, CP inilah penentu ketika kita ingin membuat tujuan pembelajaran. Jadi, acuannya ketika kita ingin membuat tujuan pembelajaran, yaitu CP-nya, capaian pembelajarannya. Nah, CP nya dari mana itu tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu dari BSKP nomor 033 per mapel per pase semua sudah ada di dalam BSKP nomor 033 nanti juga saya akan share kepada ibu-ibu semua CP yang ada di dalam BSKP nomor 033 itu seperti apa sih bentuknya, begitu ya Nah, lalu setelah kita melihat CP itu Barulah kita menurunkan CP tersebut ke dalam tujuan pembelajaran Gitu Bapak-Ibu ya Nah, jadi yang saya lihat itu Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023 itu lebih banyak membuat huh? membuat TP itu hanya kompetensi dan konten. Yaitu, apalagi Bapak Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka hanya copy paste ya copy paste dari PMM atau dari sosial media yang Bapak Ibu terima di sosmed. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan sebenarnya secara pribadi Bapak Ibu download manga enggak apa-apa. Itu uh, merupakan referensi. Kalau memang Bapak Ibu belum paham sama sekali silakan download secara penuh dan Bapak Ibu langsung mengimplementasikan itu nah namun eh, harapan saya Bapak Ibu ketika menyusun TP itu Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan kompetensi kemampuan satuan pendidikan itu sendiri gitu Ibu. Oke, okay. nah jadi bapak ibu, TP itu dibuat oleh sekolah kita, oleh guru-guru kita. Nah, Pak, boleh nggak saya download TP dari PM? Boleh nggak, tapi boleh. Silakan, nggak masalah, tapi tetap harus kita sesuaikan. Karena TP yang ada di PM itu kan pasti berbeda sekolahnya dengan sekolah kita. Betul nggak, bapak ibu? Betul ya. Nah, otomatis kan ketika kita mau menggunakan TP itu, kita harus menganalisis dulu. Sesuai enggak TP-nya dengan sekolah kita. Karena gini, TP itu adalah sebagai dasar apakah anak itu naik kelas atau tinggal kelas. Kan begitu ya? Kalau seandainya TP-nya terlalu tinggi kompetensi karena kita mengikuti TP dari luar tidak disesuaikan dengan kemampuan anak didik kita di sekolah. Maka anak tinggal kelas bisa saja terjadi. Tapi kalau seandainya kita membuat TP, tujuan pembelajaran kita sesuaikan dengan kemampuan anak didik kita yang ada di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu anak didik kita di sekolah akan naik semua. Nah karena gini Bapak Ibu ada yang nanya ke saya Saya sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu Bapak Ibu sudah ada buku kurikulum merdeka Betul ya Bapak Ibu sudah memiliki buku kurikulum merdeka Dan di buku kurikulum merdeka itu sudah tersematkan tujuan pembelajaran atau PP-nya Pak apakah boleh kita gunakan? Ya emang enggak silahkan tapi tetap Bapak Ibu-Bapak Ibu harus memodifikasi dan menganalisis. Kalau seandainya Bapak Ibu gunakan buku kurikulum merdeka secara penuh, otomatis Bapak Ibu nggak akan merdeka lagi. Karena, karena gini, sama halnya ketika Bapak Ibu menggunakan buku K13. Di buku K13 itu ada tema, subtema, ada PB1, PB2, sampai 6. Pokoknya hari Senin itu PB1. Jadi, runtutannya buku itu adalah kitab suci. Jadi, kita nggak merdeka. Nah, jangan sampai ketika kurikulum merdeka, kita menggunakan buku kurikulum merdeka, tapi dijadikan kitab suci. Jadi, TP itu walaupun beda dengan buku kurikulum merdeka. Boleh nggak, Bapak Ibu? Boleh nggak? Halo, boleh nggak masalah. Nah, ketika tidak sesuai kompetensinya dengan buku kurikulum mereka, kita cari referensi lain, di luar sana banyak Bapak Ibu Boleh enggak ketika kita menggunakan buku K13? Boleh Begitu, atau kita cari di tempat lain? Silahkan Nah, itu yang saya sampaikan bulan Bapak Ibu tidak sepenuhnya menggunakan buku kurikulum berdeka Lalu setelah itu kita menyusun alur tujuan pembelajaran Nah, kemudian baru kita menyusun modul ajar. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Nah, oke, mungkin saya saat setengah jam teori dulu ya, Bapak-Ibu. setengah jam teori dulu supaya nanti Bapak-Ibu pemahamannya utuh gitu ya. Lalu setelah teori kita akan praktek, karena namanya pelatihan itu kan lebih banyak prakteknya. Nah, ini saya yakin Bapak-Ibu konsep ini Bapak-Ibu sudah pahami karena yang namanya pembelajar itu adalah sebuah ibarat perjalanan gitu ya. Maka dalam intrakurikuler kita mengenal CP, capaian pembelajaran. CP itu merupakan sebuah target, ya target dalam dua tahun per pasu. Maka ketika kita mau mencapai target itu kita harus menggunakan cara seperti apa? strateginya seperti apa? Nah, tentunya cara dan strategi berbeda dari sekolah A dan sekolah B. Halo semuanya sudah siap, sudah mendengarkan nggak bapak ibu, Bu Pipit, Bu Ajeng? Siap. Mendengarkan. Iya Pak. Siap. siap, siap. siap. siap, siap. Oke. Okay. Okay. Kita cari dulu ya, kita baik, konsep dulu, oke okay. permain konsep. Baik hmm, baik. Nah, jadi itu ya Bapak-Ibu, titik satuan pendidikan itu berbeda. Jadi kita punya target yang sama. Tentunya strategi caranya pun berbeda. Seperti halnya, saya pribadi misalnya berat badan saya saat ini adalah 70. Nah saya ingin mencapai ke 65. Nah 65 itu ibarat CP-nya. Gitu. Dan titik awal saya ada di 70 Bagaimana saya bisa mencapai 65 Prosesnya seperti apa Tentunya caranya, strateginya Itu bagaimana kemampuan yang saya bisa lakukan Supaya target misalnya target saya dalam satu bulan itu turun 5 kilo nah Itu ada target dan strategi yang harus saya lakukan untuk menurunkan berat badan 5 kg tersebut dalam waktu satu bulan nah seperti halnya Bapak Ibu Bapak Ibu diberikan waktu 2 tahun untuk mencapai target CP tersebut dan cara strateginya diserahkan kepada satuan pendidikan mau seperti apa silahkan karena kemampuan satuan pendidikan itu berbeda-beda ya Nah Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam perjalanannya. Seperti ini, gitu ya. Jadi, saya nggak terlalu banyak berbicara teori ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini CP itu merupakan tujuan akhir yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya titik sekolah Bapak Ibu ada di nomor satu. Bapak Ibu ingin ke Jayapura. Ya kan? Nah, untuk menuju ke Jayapura, Bapak Ibu bisa melalui Bandara Soekarno-Hatta dan langsung ke Jayapura bisa untuk mencapai target atau Bapak-Ibu transit dulu ke Makassar lalu setelah itu turut ke Jayapura boleh atau Bapak-Ibu menggunakan kapal air enggak atau Bapak-Ibu menggunakan jalur lain gitu dan lain sebagainya Nah yang terpenting kan Bapak-Ibu dalam jangka waktu dua tahun ini CP nya Santai ke Jayapura untuk menuju ke arah Jayapura itu disesuaikan dengan Kemampuan titik awal Bapak Ibu yang ada di sekolah Begitu kan ya? Halo? Halo semuanya Halo Pak Kayaknya saya mendengar kendaraan lagi berjalan Masih menyimak, Pak <laughs> Oke okay, Alhamdulillah Oke okay, baik Nah selanjutnya Bapak-Ibu Nah Ini acuannya nah, Bapak-Ibu sudah buka BSKP nomor 033 belum? Sudah belum? Baru dibuka belum Pak? Baru dibuka okay, saya buka. Deh, Kayaknya ini Ini baru nih Kalau baru itu sebenarnya harus butuh Teori dulu nih <tuh> Tapi nggak apa-apa saya akan coba share deh BSKP nomor 033 supaya Bapak-Ibu juga paham. ya Saya op dulu nih yang ini ya Bapak-Ibu ya. Saya opkan dulu stop sharing. Nah, saya akan share BSKP nomor 033. Sudah muncul Bapak-Ibu belum ya? Nah, baik ini sudah saya share. Nah, jadi yang ada di dalam DSKP nomor 033 ini, Bapak Ibu, ya. Ini adalah acuannya ketika kita mau membuat modul ajar. Jadi acuannya ini, saya akan coba mencari mapel lain nih Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada semua mapel kecuali mapel mulok. Nah, Contohnya ini adalah, jangan bahas ini saya cari matematika saja supaya Bapak-Ibu lebih paham. Ini, oke. Okay. Nah, ini adalah matematika Bapak-Ibu. Nah, di dalam BSKP nomor 033 Bapak-Ibu, ya, ada beberapa poin. Nih, dalam capaian pembelajaran matematika, nih Bapak-Ibu bisa lihat ya. Nah, bisa lihat Bapak-Ibu? terlihat terlihat Pak oke okay. baik nah yang poin A itu ada rasional mata pelajaran nah, itu poin A ada rasional mata pelajaran mangga silahkan kalau seandainya Bapak Ibu ingin membacanya gitu ya apa sih rasional mata pelajaran ya permapel itu yang B itu ada tujuan mata pelajarannya apa Ya. Nih. Lalu yang poin C ini ada karakteristik mata pelajaran matematika. Ya. Lalu yang poin D ini yang penting Bapak Ibu. Nah, yang penting ini adalah ini cp nih. Nah, capaian pembelajaran matematika setiap fase. Nah, ini pasir A ini adalah CP umum Bapak Ibu. Ini adalah CP umum pada fase A. Ya. Ini CP umum pada fase A. Ya. Nah. Lalu yang dalam CP umum fase A, dalam CP umum tersebut ada turunannya namanya elemen. Bapak Ibu. Jadi di poin D, di poin D ada CP umum fase, lalu ada turunannya namanya elemen begitu ya Nah di setiap elemen ada elemen bilangan untuk matematika ya ada aljabar ada geometri dan lain sebagainya itu ada lima pengukuran geometri analisis data dan peluang itu adalah elemen dalam matematika Bapak Ibu Nah di setiap elemen ini, Bapak-Ibu, ada CP lagi ini. Jadi, CP elemen. Nah, kalau tadi CP per pase, CP pase A, pase B itu umum. Nah, kalau di dalam CP umum itu punya turunan elemen dan elemen punya CP-nya masing-masing. Dan inilah yang harus kita susun, yang kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Paham nggak nih? Jadi ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran, kita merumuskan dari ini Bapak-Ibu, CP yang ada dalam elemen masing-masing per mapel. Paham nggak nih? Sampai sini nih. Halo? Halo Bapak-Ibu semuanya? Terdengar? Kita? Paham nggak? Ah, paham Terdengar, Pak. Mendengar Pak. Uh, paham nggak nih? jadi CP itu kita uh, apa tujuan pembelajaran itu kita buat dari ini dari CP per elemen dari sini tujuan pembelajaran sumbernya uh, uh, dari uh. CP dari elemen ya uh, uh, setiap elemen iya setiap elemen nah ini dari setiap ini kita buat mau pelajaran berapa. ya pak itu ada pas, uh, CP fase. Nah, CP fase punya turunan ada elemen. Dan nah, setiap elemen itu ada CP-nya lagi. Ini yang harus kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Begitu ya? Maaf ya? Nah. Eh, Jadi dasarnya ini, elemen, elemen dasarnya itu ini kan menjadi tujuan pembelajaran. Mm -hmm. Dari setiap Dari... mata pelajaran. Uh -uh. ya. Jadi sini itu. nanti kita akan susun untuk untuk buat uh, tujuan pembelajaran. Nanti kita akan ada LK nya, ya. Oke, intinya yeah. bapak ibu pahami dulu nih. Ya, intinya seperti ini dulu ya. Saya akan kembali ke powerpoint. Nah, jadi bapak ibu kita kembali ke powerpoint. Jadi itu yang menjadi acuan. Ketika kita mau membuat modul ajar, ya. Nah, BSKP nomor 033. Nah, kita kembali lagi nih, Bapak-Ibu, ke dalam PowerPoint. Nah, ini makanya saya tuliskan di sampingnya ini, acuannya ini. Karena kita menyusun modul aja itu yang paling utama ya ada di sini. Gitu ya. Nah. Setelah itu, ini saya rasa Bapak-Ibu sudah paham kaitan dengan fase, kalau fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B, 3, 4, fase C, 5, dan 6. Nah, terus, nah Bapak-Ibu, Bapak, Ibu, ini kan tadi ya komponen CP yang tadi dalam BSKP yang saya rekap di sini. Nah, tadi kan yang A ada rasional mata pelajaran. Betul nggak, Bapak, Ibu? Ya, yang A itu ada rasional mata pelajaran. Di sini memuat alasan mempelajari MAPEL tersebut keterkaitan antara MAPEL dengan salah satu profil pelajar Pancasila lalu tujuan mata pelajaran yang B-nya ya. Tadi kan tujuan mata pelajaran matematika. Nah, lalu karakteristik mata pelajarannya. Ini bagian C-nya. Ya, Bapak-Ibu ya. Lalu yang D, capaian pembelajaran perpase kan tadi ya. Poin D ya. Betul ya. Nah, lalu dalam CP perpase ini ada turunannya elemen. Nah, elemen itu memiliki CP-nya masing-masing. Inilah yang harus kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke. Okay. Halo. Oke, okay, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ini baru umum nih Bapak Ibu. Nah, karena saya harus berusaha menjelaskan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah. Jadi elemen dalam CP itu kan tadi setiap CP mata pelajaran memiliki beberapa elemen, betul ya? Nah, Masing-masing elemen memiliki capaian pembelajaran per pasunya. Betul ya? Jadi kan masing-masing e, elemen itu dia ada CP per itu Oke. Okay. Bapak-Ibu kalau ada yang tanya, tanya aja langsung ya. Oke. Okay. Ini baru teori. Saya sampaikan satu jam atau setengah jam kita teori dulu. Nah, Bapak-Ibu perlu diingat juga bahwasanya mungkin ini nanti saya akan lebih jelaskan ya, di... Latihan hari ketiga, ya, eh, takutnya Bapak bingung nih. Tapi saya jelaskan eh, hanya sekilas, nih. Jadi kan kalau seandainya kita mencari kompetensi atau kata kerja, biasanya kita itu menggunakan taksonomi Bloom. Ya, di mana itu ada 6 C, ya. Tapi ketika kita melihat di dalam CP itu cafet tiap elemen ada pemahaman itu bukan berarti pemahaman tersebut ada di level C2. Itu karena memang untuk kurikulum mereka sebenarnya ada di uh, teoritis and weeks ini nih. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya perkenalkan bagaimana kompetensi uh, taksonomi Bloom itu seperti apa, lalu tips and weeks itu seperti apa, lalu taksonomi Marzano itu seperti apa, tapi Bapak Ibu kan kebanyakan kita itu lebih menggunakan taksonomi belum, tapi ketika Bapak Ibu dalam aspek pemahaman, Bapak Ibu menggunakan ini. ya, Bigs and weeks, nanti kita akan contohkan satu persatu, ya. Nah, contoh begini Bapak Ibu, ini kan dalam taksonomi belum, itu yang kita kenal ada level C1 mengingat ada level 2 memahami level 3 mempraktikkan level 4 menganalisis level 5 mengevaluasi dan level 6 mencipta ini kan ada 6 level dalam taksonomi belum saya yakin Bapak Ibu udah nggak asing lagi untuk taksonomi belum betul ya Nah Bapak Ibu ketika membuat apa ya, ketika mengambil uh, kata kerja, silakan. Tapi gini, ketika kita menemukan kata kerja dalam CP memahami, bukan ada di sini c tapi ada di weeks and Pigs. Nah, bisa penjelasan, bisa aplikasi, bisa empati, pengenalan diri, perspektif, dan interprestasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan keenam option ini ketika dalam CP-nya ada pemahaman. Oke. Okay. Masih nyambung? <laughs> Masih nyambung kan nih? Ada pelan-pelan nih, saya udah pelan-pelan gitu ya. Oke. Okay. Baik. Nah, jadi kalau saya Bapak Ibu pingin tanya langsung aja tanya gitu ya. Nah, kalau ini baru kaitan level taksonomi Marzano nah mengenali dan mengingat kembali pemahaman analisis pemanfaatan pengetahuan metakognisi, setiburi nanti mungkin ini yang saya akan bahas di pertemuan yang akan datang tapi setidaknya bapak ibu mengenal ketika kita mau menormuskan PP itu dari mana dari taksonomi dari taxonids dan taksonomi Marzano silahkan bapak ibu mau pilih yang mana nah ini bapak ibu nah karena gini saya sering tadipun, tadi pun sebelumnya saya komunikasikan dengan sekolah penggerak dampingan saya biasanya itu kan TP itu hanya dua unsur ya tapi kalau seandainya bapak ibu masih baru nih ya udah pakai dua unsur dulu aja kompetensi dan konten tapi kalau seandainya sekolah penggerak ya yang tadi saya sampaikan kepada kepala sekolah dan komite pembelajarannya silahkan bapak ibu gunakan variasi gitu. Jadi bukan hanya kompetensi dan konten saja ketika Bapak Ibu me membuat tujuan pembelajaran, tapi harus menggunakan variasi. Gitu. Namun, kalau seandainya Bapak Ibu masih dalam tahap dasar, ya sudah. Sebenarnya kan tujuan pembelajaran itu yang terpenting terpenuhi yang namanya kompetensi dan konten. Kalau variasi itu tambahan. Tapi apa salahnya ketika kita Membuat tujuan pembelajaran karena kita sudah punya pengalaman setahun terakhir Melaksanakan kurikulum merdeka Kita mau menambahkan variasi mangga silakan Dan saya berharap Bapak Ibu jangan khawatir Kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka berubah atau berbagi Kami, saya pribadi akan siap mendampingi Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu siap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka Gitu ya Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, nih, ini bagaimana sih kita membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu? Nah, dalam membuat tujuan pembelajaran itu kan ada tiga cara. Ini Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini belum? Belum, Bapak. Belum. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mau merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran per fase, kita bisa menggunakan tiga cara. Nanti setelah saya jelaskan saya akan praktekkan. Ada tiga cara. Cara pertama itu secara langsung. ya. Bapak-Ibu kan tadi dalam BSKP per fase itu ada elemen. Per elemen ada CP. Nah, jadi CP dalam elemen itu langsung kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Boleh? Boleh. silakan, Bapak-Ibu tapi dengan catatan ketika bapak ibu melaksanakan atau menggunakan opsi pertama ini maka bapak ibu seharusnya sekolah bapak ibu itu sudah hebat. Kenapa saya katakan? Karena udah paham. Jadi langsung tuh merumuskan tujuan pembelajaran dari CP. Ini tidak salah kok. Mangga kalau seandainya kompetensi SDM yang ada di sekolah sudah mempunyai, nah, enggak silahkan. Ini cara yang pertama, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, cara yang kedua, Bapak-Ibu, kalau cara kedua ini yang saya apa ya, yang saya sarankan kepada Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu awal mengimplementasikan kurikulum Merdeka, Bapak ibu, coba cara yang kedua, opsi yang kedua, Bapak Ibu, karena di opsi kedua ini kita akan menganalisis mana kompetensi dan lingkup materi atau konten. Gini, konten ini kompetensi ya kan? yang tadi di awal disampaikan, tujuan pembelajaran itu minimal ada kompetensi dan konten. Nah, kalau variasi itu hanya tambahan. Nah, Bapak-Ibu setelah melakukan ini atau Bapak-Ibu menggunakan CP per elemen tersebut, kita menganalisis dulu nih, oh dari CP elemen bilangan itu mana yang termasuk kompetensi mana yang termasuk lingkup materi atau kontennya. Setelah kita melakukan analisis antara kompetensi dan konten ini, Bapak-Ibu tinggal membuat tujuan pembelajaran. Nah, itu Adalah strategi atau cara yang kedua. Oke, okay? halo, masih bingung enggak ya? Udah ah, nggak bingung, enggak ya? Nah, Oke, okay. saya itu pinginnya menjelaskan teori, tapi bapak ibu takutnya kalau teori terus enggak bisa selesai dalam tiga hari ini, bisa sampai satu minggu. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setelah itu barulah merumuskan. TP ya, nah ini cara ketiga merumuskan TP lintas elemen. Nah jadi kalau cara ketiga ini bapak ibu kan tadi sudah sampaikan bahwasannya CP pe, uh, uh, CP perpass itu ada turunan elemen. Ya enggak ya enggak bapak ibu ya ada bilangan dalam bilangan misalnya tadi kan ada elemen peluang dan lain sebagainya dalam matematika. Jadi bapak ibu dalam dua elemen itu kita langsung merumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melakukan itu kalau seandainya Bapak Ibu sudah hebat. Nanti saya akan contohkan satu-satu Bu -satu, Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Mungkin Bapak Ibu, Pak ini cara pertama seperti apa ya? Oh, Pak cara kedua seperti apa ya? Pak cara ketiga seperti apa? Jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu juga akan saya berikan contoh dan bahkan Bapak Ibu kita akan berlatih bagaimana merumuskan uh, tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Tanya, Tanya dulu. Oke. Okay. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya nih. Mudah-mudahan Bapak -Ibu masih semangat ya. Oke. Okay. Nah, semangat. Nah, semangat harus semangat, ya. Karena gini, kalau seandainya bapak ibu mengimplementasikan kurikulum merdeka mandiri, bapak ibu tanpa dampingan oleh fasilitator sekolah penggerak atau tanpa dampingan dari pelatih ahli itu kan, dan bahkan tidak mendapat boskin kalau seandainya satuan pendidikan itu mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, gitu kan, mau nggak mau kan. Bapak Ibu yang ada sekolah harus mencari sendiri bagaimana sekolah kita itu bisa paham kaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah gitu ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Ya. Nih contoh yang cara pertama ya. Nah, kompetensi itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, konten itu ya tadi, ya kaitan dengan materi. Nah, bapak ibu, contoh seperti ini nih. Nah, ini misalnya begini ya: elemen aljabar pada mapel matematika ini, CP elemen aljabar matematika. Ini kan CP-nya dari BSKP nomor 033 nih Bapak Ibu. Lalu kita cari langsung tuh membuat tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di samping ini ini adalah kita mencari dari sini, gitu ya. Dengan apa? Dengan melihat mana kompetensi. Biasanya kompetensi ini diletakkan di awal, ya. Lalu diikuti dengan kontennya. Nah, ini adalah cara langsung Bapak-Ibu. ya. Jadi, kalau cara langsung itu, dia merumuskan tujuan pembelajaran dari CP per elemen itu dan langsung dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Paham nggak nih kalau cara langsung? Paham. Oke, nah lalu contoh yang kedua ini sama nih. Misalnya pada akhir fase B peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 10 Nah, jadi Bapak Ibu kontennya kontennya walaupun di sini bilangan cacah sampai 10000 tapi Bapak Ibu nggak harus semuanya sampai 10000 tapi kita bertahap. Kan sesuaikan dengan kompetensi yang ada di sekolah kita anak didiknya. Nah, Menyajikan, melakukan, menghubungkan, ini merupakan sebuah bagian dari kompetensi Nah, membandingkan, mengurutkan, ini salah satunya contohnya. Langsung kita buat tujuan pembelajaran. Nah, kalau seandainya Bapak-Ibu langsung, cara pertama khawatir Bapak-Ibu bingung. Gitu. Namun, pada intinya Bapak-Ibu mangga ketika Bapak-Ibu mau langsung menggunakan cara pertama untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ini adalah cara pertama bapak ibu ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran paham ya oke pelan, pelan kita sambil tanya jawab aja bapak ibu kalau seandainya bapak ibu belum dapat memahami kaitan hal tersebut silahkan bapak ibu tanyakan langsung ya nah Lalu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ini cara kedua nih yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu baru pertama kali atau mau mengimplementasikan kurikulum madeka di tahun ajaran 2023 2024. Ya, itu adalah cara pertama, maka kita analisis terlebih dahulu nih. Ya, menganalisis terlebih dahulu mana kompetensi mana konten. Nah, jadi gini Bapak-Ibu maksudnya yang tadi saya sampaikan di awal ya. Nah, oke okay, mohon maaf, tetap saya lagi intro. Nah, ini kan ada pemahaman. Nah, pemahaman ini bukan ada di level kedua atau C2. Bapak-Ibu bisa lihat kompetensi yang ada di yang tadi yang saya sampaikan. Ya. Kita melakukan analisis dari CP elemen bilangan pada fase B ini kita melakukan analisis dipetakan. Oh ini adalah kompetensinya Oh ini adalah kontennya. Dari mana? Dari sini. Gitu. Kita buatkan di sini. Ya. Lalu setelah kita buat, kita eh, apa? langsung kita buatkan tujuan pembelajarannya. Nah, misalnya jika nilai tempat bilangan cacah sampai 100. Menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 100. Nah, ini kompetensi ini, ini kan bagian dari kompetensi yang pertama kali ini. Dan ini adalah kontennya, ya. Ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran minimal ada dua, baik itu kompetensinya, ini kompetensi maupun kontennya, gitu. Jadi kita analisis dulu nih, mana kompetensinya, mana kontennya. Setelah menganalisis kompetensi dan konten, barulah kita membuat tujuan pembelajaran gitu, Jadi saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan cara yang pertama ini Nih, Cara yang pertama, eh cara yang kedua ya sorry Menganalisis kompetensi dan konten baru setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran Nah kalau seperti ini kan Bapak Ibu tahu oh, ini kompetensinya Kira-kira saya mau menggunakan kompetensi apa Pak? boleh enggak kalau seandainya di sekolah saya itu menggunakan kompetensi yang lebih hot ya misalnya kebanyakan ketika sekolah mengundang saya kan kebanyakan sekolah yang mengundang saya itu sekolah swasta nah kalau di sekolah swasta itu kan pinginnya grade nya tinggi maka boleh enggak saya menetapkan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan Kepotensi yang ada di dalam CP ya silakan bapak ibu nggak masalah, betul ya? Jadi tidak ada masalah. Nah selanjutnya bapak ibu ya ini contoh-contohnya baru contoh bagian keduanya. Nah betul ya? Mana kepotensi mana konten semua dipisah lalu setelah itu di Buat tujuan pembelajaran. Nah, kalau seandainya lintas elemen, nah tadi ada elemen pengukuran, ada elemen geometri. Dengan penjelasan elemen pengukuran dan geometri, maka dibuatlah tujuan pembelajaran. Jadi, dia mencakup di elemen pengukuran dan mencakup di elemen geometri, disambungkan di sini. Itu adalah lintas elemen CP. Boleh nggak? Boleh silahkan Bapak Ibu bau menggunakan cara mana ya cara mana apakah cara ke satu Bapak-Ibu boleh menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Kira-kira yang paling mudah yang mana Bapak-Ibu? Cara, cara berapa nih? Ketika kita mau mengerjakan LK, cara keberapa? Boleh ya diketik aja di meeting chat, atau langsung jawab juga nggak masalah. Kira-kira cara yang mana nih yang paling mbak mudah? Cara dua. Cara dua, oke. Okay. Baik, nggak apa-apa. Kalau cara dua yang paling mudah, ya kita gunakan cara kedua. Oke, dari Bu Mulyati, cara kedua nih. Oke, kalau Bapak Ibu yang lain eh, belum, belum ada jawaban nih. Iya, silakan Bu Mulyati mau tanya, enggak. Bapak izin bertanya itu untuk dalam membuat modul ajar, maksudnya di sini kan setelah kalau kita melihat cara dua gitu setelah menganalisis kompetensi terus konten gitu. Nah untuk tujuan pembelajarannya itu minimal, terasa ada batasan minimal enggak? gitu? Nah, saya akan menjelaskan karena gini bapak ibu, kalau seandainya bapak ibu mengunduh di MM atau di sekolah-sekolah itu kan banyak banget Karena kan nanti TP ini akan sinkron dengan rapot intrakurikuler Nah kalau seandainya terlalu banyak TP-nya Maka Bapak pusing Makanya eh, saya sarankan TP itu tidak terlalu banyak Tapi ketika kita mau menurunkan kembali Kita turunkan dari tujuan pembelajaran yang sudah kita buat nih Bapak Ibu kita turunkan menjadi indikator tujuan pembelajaran. Nah, supaya dalam satu semester ya udahlah cukup 4 TP gitu kan. Nah, jadi tidak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak juga Bapak-Ibu pusing. Ya. ya, dan kalau 4 TP kan otomatis modul ajarnya pun nggak banyak juga. Karena satu modul ajar kan satu TP gitu ya. Nah, gitu Bapak-Ibu. Nanti kita akan lebih detail lagi ya. Nah, Baik, Bapak, terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ikut ikut lagi ya kegiatan-kegiatan supaya Bapak Ibu pemahamannya lebih lebih bagus lagi. Nah, ini contoh begini. Ini saya tadi eh, PMO dengan sekolah penggerak Bapak Ibu. Nih, nah ini. Ini sebenarnya tadi itu tidak ada kata peserta tadi langsung menyajikan. Nah, langsung segini. Tadi kan kita sudah menganalisis, ya, menganalisis tuh. Ya, ini elemennya, elemen bilangan. Ini kompetensinya. Ya, memahami, menentukan, ini dari sini semua ya, membandingkan, mengurutkan. Nah, kalau seandainya Bapak-Ibu mengundang saya di sekolah itu kita akan praktik sama-sama dengan Bapak-Ibu gurunya. Bahkan semua marvel gitu. Nah, lalu setelah itu ini adalah... Kontennya Nah kontennya dari sini Ya kompetensi dari sini Lalu setelah kita Merumuskan ini Bapak Ibu Barulah kita menentukan Tujuan pembelajaran Nah jadi ketika kita Menentukan tujuan pembelajaran Itu guru fase harus duduk bareng Ya guru fase Harus duduk bareng Kenapa karena kan CP itu kan Per fase. ya Pase A, Pase B, Pase C, kalau Pase A itu kan kelas 1 dan kelas 2 Maka guru kelas 1 dan kelas 2 duduk bareng membuat tujuan pembelajaran Lalu setelah dia duduk bareng membuat tujuan pembelajaran Lalu dibagi, oh ini TP untuk kelas 2, oh ini TP untuk kelas 1 Nah, supaya sinkron Kalau seandainya tiap guru kelas Membuat TP masing-masing Takutnya nanti nggak sinkron Ada yang double Bahkan mungkin ada yang nggak kebawa Nah, jadi ketika bapak ibu guru Mau menentukan tujuan pembelajaran Bapak ibu guru permapel harus duduk bareng Gitu ya Nah Salah satunya ini, ketika kita hanya menggunakan kompetensi dan konten saja Bapak-Ibu. ya Nah, contoh di sini saya akan pebesar. Nah, ini biasanya contohnya seperti ini kalau Bapak-Ibu melihat di PMM atau me, apa ya, mengambil dari sosial media searching dari berbagai sumber atau membeli karena banyak tuh administrasi yang sekolah itu beli dan bahkan ada yang menawarkan ketika dicek Bapak Ibu tidak tahu itu punten gini saya kan pernah melakukan kunjungan lapangan dan observasi di sekolah penggerak ya Ketika ditanya modul ajarnya, bapak ibu nggak paham. Dan kita pun kan bisa membedakan mana modul ajar buatan sendiri, mana modul ajar buatan orang lain. Kadang ketika disinkronkan antara P-ATP dan modul ajar, TP-nya beda. Gitu ya. TP di ATP ini A, tapi TP di modul ajar B. Nah. Itu kenapa? Karena beda sumber. Gitu ATP-nya misalnya mengambil di PMM, modul ajar dia ngambil di sumber lain, gitu kan nggak nyambung gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nih ya, biasanya kan menyajikan ini adalah kompetensi. Betul ya? Menyajikan itu adalah kompetensi karena di sini ada nih kompetensinya. Mana sih kok ke sini-sini ya? Nah menyajikan misalnya Karena memahami itu bebas Bapak Ibu menyajikan Nah lalu nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai seribu Nah ini nilai tempat dan urutan ini kan Ini merupakan kontennya bilangan cacah sampai seribu Nah saya selalu menyampaikan kepada sekolah dampingan saya Bapak Ibu kalau di dalam kurikulum K13 Kita akan mengenal konsep A, B, C, D Dalam merumuskan tujuan Pembelajaran Betul ya A, B, C, D itu Audience, Behavior, Kondisi, dan Degree Nah Saya ingin kepada Bapak Ibu ya Di sekolahnya Tambahkan peserta didiknya Gitu kan Nah Dapat Nah, silakan. Setiap didik dapat menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan caca sampai seribu dengan tepat. Misalnya, ini misal misalnya. Nah, atau variasinya Bapak-Ibu. Nah, ini silahkan Bapak-Ibu. Nah, boleh seperti ini. Ya, nah, ya. Tentunya ketika kita membuat TP pasti kali ini berbeda di dalam PM nggak begini karena dalam PM itu hanya kompetensi dan konten saja langsung kompetensi dan konten, gitu. Tapi harapan saya sekolah-sekolah yang yang dampingan saya itu lengkap tujuan pembelajarannya, begitu. Dan tentunya. Bapak, Ibu ketika kita menentukan tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan, lihat kompetensi anak didik kita, itulah letak kemerdekaannya. Kalau seandainya kita copy paste saja, itu nggak merdeka. gitu. Jadi sudah diberikan kebebasan, kemerdekaan oleh Kemendikbud, tapi kita sama saja nggak merdeka jadi gitu. jangan sampai seperti itu. Nah lalu di sini melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan seribu nih bapak ibu ya. Nah kalau kita lihat di sini ini kan langsung tuh potensi dan langsung diikuti dengan konten. Nah Tambahkan peserta didik gitu kan nah, Bapak Ibu peserta didik melakukan operasi dapat melakukan gitu atau mampu melakukan ya mampu melakukan operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan sekian-sekian paham ya di sini ada tanyakan ya Bapak Ibu sudah tanyakan enggak nih kita langsung aja nih silakan berarti dalam ya. hmm. satu TP bisa digunakan hmm. ajar. atau gimana Pak dalam satu TP seperti halnya ini ya RPP itu bisa kita buat modul ajarnya satu Tapi untuk beberapa kegiatan pembelajaran Untuk beberapa hari nah, tapi kita akan lihat nih ya, Satu modul satu TP tapi bisa kita gunakan Dalam kegiatan pembelajaran beberapa hari Misalnya untuk tiga kali pertemuan Untuk empat kali pertemuan seperti ini Nah, Sebelumnya Bapak Ibu bisa saja hmm? Suaranya banyak, ya. Ah, uh, berarti ini, lebih Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, kan Bapak, kan Bapak, Bapak, Berarti, kan kan setiap hari, ya. hmm. berarti, kan, berarti bisa diinikan satu modul itu Pergunakan untuk Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, untuk atau eh, satu sampai tiga hari, ya. iya, silahkan. Atau mau sampai lima hari pun enggak masalah Tergantung JP-nya Dalam satu TP itu berapa JP Kan begitu ya Nanti kita akan lihat ke situ Nah makanya Bapak Ibu juga harus paham juga nih Caranya seperti apa gitu ya? ya Nah ya, jadi uh -uh, Jadi dalam satu TP Kita bukan hanya menyusun TP Tapi kita juga harus tahu profil pelajar Pancasila Yang dikembangkan apa Nah Lalu kita harus tahu dalam satu JP ada dalam TP ada berapa JP. Nah ini juga harus diberikan pemahaman juga supaya Bapak Ibu memetakan alokasi waktunya sesuai karena dalam satu TP dan TP yang lain pasti berbeda karena tingkat kesukarannya berbeda tidak sama. Yaitu nanti kita akan bahas lagi nih ya. Oke. Okay. Nah, kita langsung ya Bapak Ibu saya rasa ini tidak ada masalah. Namun nah, ke... bertanya Pak Silakan, misalnya... silakan Bu Titi, Ini Pak, kan di sini membaca peserta didik mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan berapa gitu ya. Nah, nah ini di sini kan biasanya harus spesifik Pak, ya satu satu materi gitu, tapi di sini ada dua materi boleh ya Pak, penjumlahan dengan pengurangan right. gitu. Boleh, silahkan. Boleh, oh, jadi boleh, boleh digabung. Uh -uh. Yeah. Boleh digabung, tapi ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, misalnya nih, TP ini Bapak-Ibu misalnya untuk tiga kali pertemuan. Misal ya. Oh, satu TP tiga uh -uh. uh -uh. pertemuan. Yeah. Nanti kalau saya dipisah, nanti Bapak-Ibu TP-nya terlalu banyak. Kan? Uh. Yeah. Nah kalau di, mendingan Digabung, kalau saya saran saya Digabung, lalu kita buat Indikator tujuan pembelajarannya Misalnya Indikator pertama misalnya Untuk penjumlahan fokusnya, apa itu penjumlahan ini indikator kedua Pengurangan, gerak nanti teman pertama Ini penjumlahan, kedua pengurangan dan seterusnya Jadi Pak Ibu turunkan itu ke dalam Indikator, indikator tersebut Jadi kalau seandainya peserta Kasudik dapat atau mampu melakukan apa segitu penjumlahan, bilangan caca dan seterusnya. Lalu kasudik dapat melakukan apa segitu bilangan itu penurunan dan seterusnya. Itu kan akan lebih banyak lagi tuh TPTP-nya akan muncul. Oh iya. Ya. Jadi kalau saran saya lebih baik itu bagi dijadikan indikator tujuan pembela bicara. Iya. Hmm. Gitu. Ya? Artinya hmm. dalam satu modul hmm. ajar itu hmm. e, bisa kita ini kan tentang penjula, penjumlahan dan pengurangan Tinggal hmm. kejahatannya yang kemungkinan bisa sampai lima hari gitu ya Pak Iya nanti kita akan lebih detail lagi ya ini baru ya, dari tujuan pembelajaran Iya kan ya, ya, nanti kita akan lebih detail lagi ini baru awal nih ya penting Bapak Ibu ya. uh, tahu dulu di konsep membuat TP seperti apa Oke, okay. baik kita lanjut ya. Karena ini pelatihan nih, kalau pelatihan beda dengan YouTube-YouTube ya. Kalau youtube itu kan teori kebanyakan. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, contoh ketiga menghubungkan gambar dan nilai pecahan. Nah, ini Bapak-Ibu tinggal apa, lengkapi dengan kata pasta didik dan lain sebagainya ya. Nah, oke okay, kita lanjut di sini. Nah, ini... Ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu, bukan contoh sih. Lebih kepada teori juga nih ya. Perhatikan kepotensi serta materi yang hendak dicapai dalam CP, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kepotensi dan lingkup materinya. Pastikan kepotensi utama yang termuat dalam CP tercapai. Nah, pertimbangkan beban jam pelajarannya nih. Nanti kita akan lihat dari mana sih CP per ada di dalam Permendikbud Dikti, nanti saya akan share juga. Nah, Pak Ibu setelah TP kita selesai, kita alokasikan JP-nya untuk mapel matematika dalam setahun ada berapa JP. Ya kan begitu ya, sama dengan project nih. Ya, makanya kita harus memplotkan juga nih, setelah kita membuat TP, kita akan mensinkronkan dengan JP-nya. JP intra per tahun dalam satu mapel. Ya, oke. Okay. Nah. Lalu setelah itu baru kita susun nih, susun pembelajaran secara lini ya, dari awal fase hingga akhir. Nah ini biasanya itu kita akan membuat ATP-nya, gitu ya. Nah makanya saya sampaikan, guru per fase itu harus duduk bareng Menentukan TP-nya, lalu setelah selesai dibagi, guru kelas 1, Membagi, menguatkan, mana di semester satu, mana di semester 2. Gitu. Nah, Bapak-Ibu contoh di sini. Ini sebenarnya nggak harus seperti ini Bapak-Ibu, ya. Ini adalah contoh saya tadi meminta kepada eh, sekolah penggerak, gitu, agar bisa membuat tujuan pembelajaran seperti ini. Gitu, karena mereka kan sudah setahun berjalan kaitan dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Makanya saya sampaikan pakailah variasinya gitu. Nah, ini peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan. Jadi Bapak Ibu dalam satu TP pun bisa dua kompetensi, tidak masalah. Tidak harus satu kompetensi. Gitu ya. Pesdik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan cacah dengan 100, sampai dengan 100 gitu kan Dengan memanfaatkan berbagai alat dan strategi Ini adalah variasinya gitu. Jadi ini kalau seandainya Bapak Ibu Boleh seperti ini ketika Bapak Ibu Sudah menguasai e, Penyusunan TP Yang tadi di awal Ada kompetensi dan konten Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ah Saya masih pusing dengan membuat TP Yang seperti contoh yang saya contohkan saat ini nggak masalah, gitu. Nah, lalu selanjutnya, Bapak Ibu, ini kita baru merumuskan TP ya. Nah, peserta didik dapat menghubungkan pemahamannya ya tersebut dengan berbagai penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari atau situasi nyata. Nah, ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, situasi nyata ini adalah variasinya. Bapak-Ibu. Oke, okay. ini ini sudah ada bayangan ya, membuat tujuan pembelajaran sudah ada bayangan belum Bapak-Ibu? Oke, okay. kalau tadi minta menggunakan cara kedua yaitu menganalisis ya, kaitan kompetisi dan konten silahkan. Nah, lalu setelah ini Bapak-Ibu saya sampaikan kembali ini ini sama ya contohnya. Nah, ini ini kita harus menambahkan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke. Okay. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran kita harus menambahkan profil pelajar Pancasilanya, dimensinya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, contoh saya selalu memberikan contoh ini baru baru pertama nih Bapak Ibu ya. Ingat perjalanan masih jauh. <laughs> Jadi baru merumuskan tujuan pembelajaran baik, nah bapak ibu contoh di sini adalah pendidikan pancasila karena kalau dalam kurikulum merdeka itu tidak ada PKN ya itu adanya pendidikan pancasila itu ya nah jadi peserta didik Dapat mengidentifikasi simbol-simbol dan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila secara tepat. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini adalah TP-nya. Nah, lalu kira-kira dengan TP ini, dimensi apa yang akan kita kembangkan? Gitu kan? Jadi harus menganalisis kira-kira TP ini yang akan kita kembangkan dimensi apa. Nah, misalnya mengidentifikasi ini lebih kepada bernal kritis, ya sudah. gitu Namun bukan, ber, bukan, berarti, bukan berarti Bapak Ibu e, hanya menuliskan, mencantumkan dimensi saja. Tetapi ketika merumuskan kegiatan pembelajaran ini harus termuat di situ. Harus terlihat pengembangan dimensinya apa. Bapak-Ibu kan hafal ya. Enam dimensi profil pelajar Pancasila ya. Tahu ya. Tahu nggak? Halo Bapak-Ibu semuanya. <laughs> Oke, Bu Mulyati, Bu Ilianti, Bu Jasri, Pak Mirpan, Pak Pupipit. Tahu ya. Enam dimensi profil pelajar Pancasila ya tahu oh ya, yang biasanya kan kita nyanyikan ya Yang begini nih, mungkin sedikit selesai agak sedikit sumbang, mohon maaf ya eh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia Berkebimekaan global, gotong royong mandiri Kreatif dan bernalar kritis, nu ada enam dimensi itu, gitu. Jadi kira-kira PP yang kita uh, susun di sekolah, gitu kan? Nah, itu mau mengarah dimensi apa, gitu ya? Mau mengarah ke dimensi apa? Oh ini lebih kepada benar, benar kritis Sebenarnya kalau kita sinkronkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila Semua termuat Bapak Ibu Tapi yang, yang kita tulis yang mana yang mendominasi Yang mana yang akan kita integrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran Begitu ya Nah Misalnya di sini alokasi waktunya 6 JP, ya kan? Kalau di kelas 1 fase A untuk pendidikan Pancasila satu minggunya 2 JP, maka ini kan bisa dibuat untuk tiga kali pertemuan. Begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu tinggal atur aja. Ya. Paham nggak nih? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu gimana cara mengaturnya kan begitu nah dengan TP ini kita kan bisa menurunkan menjadi indikator tujuan pembelajaran misalnya kita turunkan menjadi lima indikator tujuan pembelajaran jadi dalam satu pertemuan ada dua indikator tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya paham enggak kira-kira ada bayangan Memang. Ada bayangan enggak? Nah, ada bayangan enggak Bapak-Ibu semuanya? Ada bayangan enggak? Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua ini. Boleh enggak kalau seandainya dalam satu tujuan pembelajaran ini kita menggunakan dua dimensi yang akan dikembangkan silahkan apa ibu. Nah contoh peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh pengamalan pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dengan penuh tanggung jawab. No nah, ini yang akan saya kembangkan adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang sebab mulia dan dimensi bernala kritis. Nah jadi ini yang dikembangkan dua dimensi. Boleh? Boleh. Silahkan Bapak-Ibu. Nah, alokasinya 9 Gitu. Nah, silahkan Bapak-Ibu. Oh, berapa kali, peteman? Silahkan, tentukan. Jadi, jangan sampai Bapak-Ibu memplotkan dimensi profil pelajar Pancasila, tapi tidak termuat ke dalam kegiatan pembelajaran. Karena kan kalau kita berbicara masalah profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila itu kan terintegrasi ke dalam intrakurikuler. Ya, betul ya Pak Ibu ya? Nah, bagaimana di intrakurikuler itu terintegrasi? itu dimensi profil pelajar Pancasilanya maka dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita Buat dalam modul ajar dan kita laksanakan dalam pembelajaran Gitu ya Bukan hanya di intra, apalagi di P5 gitu. Jadi kalau saya Bapak Ibu ingin mengikuti P5 mangga minggu depan supaya Bapak Ibu lebih, lebih klop Antara modul ajar sudah agak sedikit paham misalnya P5 sudah paham gitu Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu setelah itulah baru kita susun menjadi alur tujuan pembelajaran. Ini sebelum saya melanjutkan ke hal-hal yang lain, ada enggak yang ingin ditanyakan Bapak-Ibu? Ada enggak? Silakan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk bertanya. Enggak? Nah. Sebelum saya ganti PPT yang ada di dalam uh, Google Drive, ya. Yeah. Bapak Ibu, saya coba cek dulu ya. Nah, udah tampil belum? Bapak Ibu, sudah. Bapak nah, ini PPT yang kedua. Eh, belum? Masih yang pertama, Pak. Oke, okay. nah, baik, saya akan. Bapak Ibu tetap semangat ya. Ini soalnya saya lagi Tentu. di hotel, lagi di hotel Arimbi ini. <laughs> lagi di hotel Arimbi, gitu ya, nggak apa-apa. baik sila. Saya akan coba. ini mohon maaf kemarin saya. Atau gini, saya akan share dulu yang ini ya Nih, saya akan share dulu deh yang yang lain ya. Sebelum saya share uh, yang lain, sebentar saya share dulu. Ini saya stop dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu paham nih. Ini contoh yang lama ketika saya jadi uh, fasilitator dari Kemendikbudristek ya untuk mensosialisasikan kaitan dengan uh, kurikulum merdeka. Nah, sudah bisa dilihat. Sudah. Ya, sudah. Nah, contoh begitu Pak ini contoh ini, ini belum benar gitu dalam membuat tujuan pembelajarannya Belum menggunakan variasi Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja Nah, Bapak Ibu Oke, ini kenapa nggak bisa digeser ya Nah, ini pasenya tadi Pancasila Ini adalah CP-nya CP pada elemen Pancasila Lalu kan kita bisa buat menjadi beberapa tujuan pembelajaran Gitu kan, nah menjadi beberapa tujuan pembelajaran misalnya pada elemen Pancasila ini kita buat menjadi e, berapa? Ini 5 tujuan pembelajaran atau 6 tujuan pembelajaran misalnya. Nah, lalu ini tiap-tiap tujuan pembelajaran kita sematkan dimensinya apa? Oh, ya. Dimensinya apa? Tidak harus semuanya dimensi bernalar kritis. Gitu ya. Nah, lalu Elemennya, sub-elemennya saya rasa nggak terlalu, yang penting alokasi JP-nya. Nah, saya akan contohkan satu lagi sebelum saya ke Powerpoint yang lain. Waalaikumsalam. Nah, jadi Bapak-Ibu, nah ini yang saya share kepada Bapak-Ibu semua. ya ini adalah, ini untuk membuka pemahaman Bapak-Ibu kaitan dengan eh, Tp dan dimensinya ya oke saya lanjut lagi nih mohon maaf saya akan ganti ganti supaya bapak ibu paham gitu ya ini contoh ppt saya waktu dulu ini ketika awal saya menjadi narasumber di beberapa sekolah dan kecamatan nih nah ini kan ini adalah tujuan pembelajaran banyak banget tuh kalau kita melihat apa namanya, PPT yang lama atau melihat pelapor mendekat mengajar yang lama. itu ya, Terus Sampai beberapa uh, puluh gitu ya dalam satu kelas. Nah, jadi begini. Nah, ini saya mana ya? Saya itu pernah membuat, ini alokasi JP-nya. Oh, ternyata bukan di sini sebentar, sebentar nah, oke, ternyata salah, salah share nah, Bapak Ibu, oke, saya off dulu saya salah sharing oke, semuanya ada semangat ya <laughs> oke, baik Nah, ini. Ini kaitan dengan CP. Nah, ini Bapak Ibu. ya Ini contoh. contoh. Nah, dan karena gini. Ini kan ada tuh. Waalaikumsalam. Eh Pak Kabit. Sebaik, Pak. Di hotel. Hotel. Oke, okay. nah Bapak-Ibu ini kan masalah JP-nya ini ya. Nah, masalah JP-nya ini. Udah terlihat nggak? Nah, ini. Karena dalam kurikulum berdeka itu ada JP intrakurikuler. nih. Ini nanti saya akan share juga apa, aturannya dari Kemeni Putri Ya, Ini adalah JP intrakurikuler Bapak-Ibu. Nah, ini adalah JP Project. Paham gak nih? Jadi ketika Bapak-Ibu merumuskan TP berapa JP, mengacu ke sini juga. Nah, misal untuk perikatan pakai hasil itu dalam setahun itu 144 JP per tahun. Boleh nggak dibagi dua sama rata? Jadi 144 dibagi dua hasilnya misalnya 72. Nah. Jadi di semester 1 72 JP, di semester 2 70 JP. Boleh enggak Bapak-Ibu? Boleh, silahkan. Tapi boleh enggak kita bagi dua dengan tidak sama rata? Ya masalah. Sesuaikan aja. Yang terpenting, 144 JP itu dalam setahun itu tercapai. Nah, ada pemahaman enggak di situ? Paham enggak nih kira-kira Bapak-Ibu? Halo. <tuh> ya Masalah JP ini Karena kita keten JP juga nih Bapak Ibu Jadi JP itu sudah diplot oleh Kemendikbud Kalau Bapak Ibu lihat di sini ini per tahun 144 ini per tahun JP per tahun Lalu mau dibagi dua sama rata Enggak mau berbeda sama rata yang terpenting Dalam setahun itu tercapai 144 Oke okay. Nah Misal matematika sama, 144. Nah, contoh misalnya gini. Saya memplotkan, misalnya ini adalah eh, mapel matematika sama 1 untuk kelas 1 ya, Bapak-Ibu. Nah, ini saya plotkan 72 karena ini untuk semasa 1. Pak, kenapa 72? Kan pertanyaannya seperti itu. 72 dari mana? Tadi dalam setahun itu kan 144 JP, lalu kita bagi dua, ya, sama rata misalnya, 72 JP per semester. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, lalu misalnya dalam satu semester ini elemen bilangan ada tiga nih, nanti Bapak-Ibu nggak harus seperti ini, TP pertama itu jelasin ya. Nah, lalu dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Nama Yesus lalu yang TP kedua gotong royong, TP ketiga kreatif. Lalu saya plotkan ini 12 JP untuk TP 1 2 3 misalnya. Tapi kita bisa membagi lagi, apa Ibu? Ya. 12 JP misalnya kan kita sesuaikan dengan TP TP ini. Misalnya TP 1 masih mudah. Ya udah kita plotkan di sini 4 JP. Lalu di sini empat JP, lalu misalnya ini empat ini misalnya ini tiga ini empat ya, lalu ini lima. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran di JP ketiga ini lebih sukar misalnya, gitu Jadi 12 belas JP ini buka, bukan kita langsung bagi-bagi ini empat ini empat ini empat, enggak juga, ya. Tapi eh, kita sesuaikan dengan tingkat kesukaran potensi dan konten yang ada di dalam tujuan pembelajaran nah jadi Bapak Ibu bisa memplotkan oh, pada elemen bilangan misalnya dalam satu semester ada tiga TP lalu kira-kira Bapak Ibu plotkan TP1 berapa JP TP2 berapa JP TP3 berapa JP Ya, terpenting Bapak Ibu dalam satu semester tercukupi ada gambaran gak nih? Oke, okay. ini, ini baru TP loh ya, baru TP belum apa-apa. Oke, okay. jadi JP-nya juga harus diatur. Gitu oh, ya? ya. Oke. Okay. Nah, sama nih untuk aljabar, misalnya 2 TP, misalnya ini empat ini enam, gitu ya? Dan seterusnya kita nanti buat seperti ini. Nah, lalu kira-kira dalam satu semester berapa JP? Nah, kalau si 72 JP dalam satu semester, maka semester yang selanjutnya 72 JP juga karena alokasi waktunya 144 TP per tahun, begitu. Silakan. Itu kan dalam satu semester Itu kan 72 yeah. jam ya Langsung lagi 2 oh. kan Kalau yang, yang kemarin ya Sebelum Merdeka itu kan ada Diambil 6 hari PTS Diambil PKS oh. Diambil ulangan harian Apakah dalam Pembagian eh, JP nya itu masih seperti itu Atau ini hmm ke ke kita. Dan kalkan, nah, ya, takatif sama formatif sama formatif ya. Iya. Yeah. dikembalikan ke masing-masing sekolah ya dengan yeah. dengan ya dengan, dengan kolom PK ini masih seperti itu. Jadi nanti misalnya dikurangi PA EDS sama EDS. Berarti kan dikurangi 12, ntar dikurangi lagi. Oh. Ya. Nah, dikurangi sumatif sama formatif, Pak. Jadi, sisanya berapa? Jadi, nanti tinggal membagikannya, tidak-tidaknya ini lihat tadi ya, yang telah Bapak bilang, Jadi, kalau memang met materinya itu masih mudah berarti kita bisa cukup mungkin cukup JP hmm. gitu oh, atau bagaimana okay. Sebenarnya hmm. dalam menganalisis kalender akademik kan gitu ya dari kalender akademik kita kan biasanya menyusun uh, JP ya dalam satu semester setahun lah bisa begitu ya. Nah, mana hari libur nasional itu kan terus juga mana hari-hari yang lain, gitu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika saya melihat Satuan Pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, itu sesuai waktunya setelah dikurangi itu. Tapi Bapak-Ibu silahkan <tuh> lihat kembali JP-nya setelah melakukan analisis, dipotong dengan libur, sebenarnya kan kalau kita berbicara asesmen Sebenarnya kan PAT PAS itu tidak perlu dan itu tidak wajib karena kan kita sudah ada TP. TP itu kan sebagai dalam uh, lingkup, lingkup sub materi atau materi itu atau dalam satu sumatif itu bisa dua TP atau satu TP bisa jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak tidak harus uh, ada uh, PAT dan PAS. Sudah saja ketika kita mau mengisi rapot intrakurikuler, kita acuannya adalah sumatif yang sudah kita laksanakan. gitu ya. Jadi kalau seandainya di sekolah kita masih melakukan PAT, PAS, ya mangga silahkan. Tapi, dalam aturan Kemendikbud itu, nggak harus melaksanakan itu, gitu ya. Dan bahkan yang polemik yang saat ini terjadi, soal itu disamakan, ya kan? Soal itu disamakan, padahal kompetensi anak tiap sekolah itu berbeda, dan seharusnya membuat soal itu dibuat oleh bapak ibu gurunya masing-masing. Karena yang tahu kompetensi anak didik adalah bapak ibu gurunya. Kalau seandainya kita soalnya diseragamkan, kadang kan kita melihat soal itu, kayaknya soal ini belum diajarkan di sekolah saya, tapi sudah muncul. Nah, itu yang terjadi kan seperti itu. Berarti kita kaget kalau soalnya sama. Iya, karena kan. Konsepnya pembelajaran Berdiferensiasi Bahkan Satu sekolah juga Kalau seandainya rompel kelas 1 Ada tiga belum tentu sama Soalnya Apalagi dengan kurikulum pelaksan kurikulum yang berbeda-beda Dalam satu pesan Dalam satu gugus Ada yang masih menggunakan kurikulum A13 Misalnya Ada yang menggunakan kurikulum merdeka, Ada yang menggunakan Kurikulum yang disederhanakan, gitu ya. Misalnya. Tapi diberikan soal yang sama seragam, yang enggak nyambung. Seperti ya, begitu Seharusnya, ketika kita membuat, gitu, kalau saat kita mau melaksanakan PHK, kita buat pengaduan sendiri, misalnya. Ya, manja, silahkan silakan saya sih lebih lebih setuju ketika soal itu dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing yang disesuaikan Tuh. dengan kompetensi masing-masing. Mas. Ya. harus banyak soalnya, Gak harus ya. banyak, bukan? Nah, kalau banyak untuk mas siswa itu guru-guru yang ada di satu pendidikan itu dibatasi yeah. di mana, gitu. Hmm. Nah, ya, harusnya seperti itu, kan? kita harusnya, ya. membuat soal PAP, pun, ya. Ya harus banyak, ya harus 30, cukup ya, 10, 10 ya, 10, ya. Itu kan? ya tapi, sudah, sudah hmm. mencapai ya? Tujuan ya. yang akan kita capai ya, Pak ya. Nah, itu yang seharusnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya nah tapi ya memang kalau seandainya di dalam satu kecamatan kita masih melakukan itu kan mau nggak mau kan kita harus nurut gitu <laughs> oke okay, baik nah jadi itu kaitan dengan JP ya Bu aja ya nanti bisa diatur kembali dipotkan kembali ya tadi uh, tiap TP beda beda JP ini. sesuaikan dengan kompetensi kira kira kompetensi itu mudah sukar atau sedang ya oke okay. Kita lanjut, tapi silahkan silakan yang ingin tanya ya, Mangga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka itu mau terintegrasi atau menggunakan tematik juga bisa. Nah, boleh silakan. Tapi kalau kita menggunakan tema itu akan lebih double pekerjaannya karena kita harus menyusun TP-nya, semua mapel lalu kita hubungkan mana yang sesuai yang bisa kita gabungkan untuk dijadikan satu tema, tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan tema. Kalau sudah paham, benar, baru Bapak Ibu bisa menggunakan tema gitu ya? Yeah. Baik, nah ini baru tujuan pembelajaran nih, Bapak Ibu ya? Oke, okay. nah saya akan stop dulu nih. Yang penting, Bapak Ibu ada pemahaman dulu nih. Ada paham belum nih? Ada bayangan belum nih kegiatan kaitan dengan mission TP? Nanti yang akan saya tugaskan Bapak-Ibu untuk mengisi LK. Gimana nih? Udah agak sedikit paham belum? <laughs> Oke. Okay. Gak apa-apa. Jadi, saya sih berharap Pak, kok kenapa sih kami dikasih PR gitu kan? Ada yang bilang gitu. Kalau Bapak-Ibu nggak dikasih PR, Bapak-Ibu nggak paham. Mana yang Bapak-Ibu belum pahami yang mana? Tapi kalau saat Bapak-Ibu Dikasih PR, oh ini caranya gimana ya, oh ini gimana ya, dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan, tapi saya tes, uh, disesuaikan oh, dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengerjakan mangga, kalaupun tidak nggak apa-apa, nanti kita akan presentasikan begitu ya. Oke, okay. nah ini untuk TP nih Bapak Ibu, mungkin saya sekilas akan memperlihatkan contoh modul ajar ya, oke, okay. contoh modul ajar. Ini pun juga sudah saya share, eh, tapi nanti saya akan coba coba memberikan contoh modul ajar yang banyak ya, Bapak-Ibu. Karena kita juga dari direktorat Bapak-Ibu, ada tim pengembang modul ajar, ada tim pengembang modul project. Oke. Okay. Saya akan share. Karena kita baru merumuskan tujuan pembelajaran. Kita belum kepada ATP-nya. Waalaikumsalam Dikit lagi setengah jam lagi Nah Oke, okay, Bapak Ibu semuanya Oke okay. Sudah terlihat? Halo, belum ya. Bapak Kayaknya Pokoknya Harapan saya bapak ibu itu sudah paham dan tentunya bapak ibu di satuan pendidikan itu paham dengan IT juga karena eh, disarankan ketika kita membuat modul ajar modul proyek itu dengan kreatif dan menarik ya dengan kreatif dan menarik bapak ibu. Oke. Okay. pame gitu kan Bapak Ibu harus pisahkan Pak nih gitu ya di sekolah ya. Nah. Oke, okay. contoh di sini modul ajar pendidikan Pancasila fase B kelas 3. Nah. Kalau Bapak Ibu bisa lihat kan menarik nggak Bapak Ibu? berwarna, menarik gitu kan. Nah, tapi ini contoh yang biasa dulu nih yang saya contohkan belum yang greget gitu ya. Ya, ini hanya sedikit gambaran saja ya Bapak-Ibu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya nanti Bapak-Ibu juga saya akan share. Ya, nah. Nama sekolah namanya siapa? Nah, ini yang, yang ketika saya berkunjung ke sekolah, melakukan kunjungan lapangan, jadi, kalau seandainya sekolah itu copy paste, itu terlihat. terlihat. Ya, pastinya apa CP-nya tadi nih? CP yang ada dalam elemen ini kita tuangkan ke sini. Mangga, kalau ini versi lengkapnya, ini kan ada di dalam BSKP itu ya, yang dalam BSKP. 0 Tiga, tiga CP elemen ini. Nah ini tujuan pembelajaran Bapak Ibu TP satu TP dalam satu modul ajar. Ini untuk 12 CP tiga kali pertemuan. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu satu modul ajar lebih baik satu TP. Ya. Satu modul ajar, satu TP, tapi Bapak-Ibu silahkan dipergunakan menjadi beberapa pertemuan. Nah, lalu satu TP ini Bapak-Ibu ada indikatornya nih, atau e, KTP boleh sebutnya, apalah. Nah, indikatornya ini, nah kita jabarkan. Gitu, misalnya tiga kali pertemuan, misalnya Bapak-Ibu ya ini adalah di pertemuan pertama yang ini target tujuan pembelajarannya. Ini adalah pertemuan kedua inilah targetnya. Ini pertemuan ketiga inilah targetnya. Kalau seandainya tiga kali pertemuan. Oke. Okay. Jadi begitu. Nah, lalu dimensinya. Ya udah karena kita uh, apa namanya kolektif ya dari beberapa indikator tujuan pembelajaran misalnya berarti ini ada uh, ya dimensi yang disasar itu ada empat ya, kita nggak uh, berakhlak atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa mulia misalnya ini adalah TP yang pertama nah oke okay. Gotong royong, misalnya, adalah TP yang kedua. Ya. Lalu, membuat laporan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini TP ketiga dan TP keempat, misalnya. Tapi, nggak masalah, misalnya, TP yang pertama, oh, berakhlak, berakhlak mulia, misalnya, dengan mandiri, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, tepe, uh, dimensi mana nih? Silahkan, oh, dari tiga TP yang ini. Kita turunkan menjadi empat dimensi. dimensi. Oke. Okay. Paham nggak nih sampai sini? Oke, okay, kita pelan-pelan aja. Oke. Okay. Jangan ya, kita pelan-pelan aja, santai aja. Ya. Yeah. Nah. Lalu setelah itu bapak ibu, nah asesmen awal ya silahkan kalau ingin menyertakan asesmen awalnya ya, oke saya langsung ke sini. Nah langsung pertemuan pertama itu apa? Ya lalu ya sama seperti halnya RPP gitu ya lalu LK-nya, dan lain sebagainya materinya. Lalu setelah itu tinggal lanjutkan pertemuan kedua apa itu, ya. Jadi sama seperti itu, seperti layaknya RPP, ya. Nah nanti kita akan bahas lebih detail lagi kaitan dengan hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Ada tanya kan nggak nih? Silakan. Sebelum kita lebih jauh lagi nih. Ini masih dalam tujuan pembelajaran yang akan kita susun nih Bapak Ibu. Oke. Okay. Baik. Nah, Waalaikumsalam. Nah, jadi itu nah contoh Bapak Ibu akan coba tampilkan ATP-nya nih ya. Tapi sebelum saya memberikan tugas. Oke, okay, saya kasih dulu LK-nya dulu deh, LT-nya ya. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan seperti apa. Semangat, mana jempolnya nih? Bapak Ibu, ini contoh lk lk yang akan Bapak Ibu kerjakan ya untuk di hari ketiga ya karena hari kedua kan bu nur ya Nah jadi seperti ini Nah lk yang saya tuliskan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu mau membuat apa eh, analisis di fase apa? Mapel apa, kelas berapa? Silahkan dituliskan di situ, ya. Paham gak nih? Ya, tadi kan ini ada di BSKP nomor 03 tiga tiga, kaitan dengan CP fase dan bidang studi mapelnya, gitu ya. Nah, Tapi nanti contohnya di ya Pak contohnya. Oke, okay, siap. Nah, lalu elemen ya. Elemen apa? Tadi kan misalnya mapel matematika nih, ya. Fase A kelas 1 begitu ya. Nah, elemen ya, misalnya elemennya adalah bilangan gitu kan. Nah, ini misalnya bidang studi matematika pasok A ya kelas satu eh nah lalu kalimat CP-nya ini kalimat CP itu bapak ibu ambil dari CP elemen bilangan simpan di sini ya baik karena ini konsepnya dulu nih ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran. Oke, okay. dapat paham nggak nih? Bisa ya? Oke. Okay. Nanti Bapak Ibu salin di sini. Ini dari mana kalisep misalnya? Ini yeah. Bapak, ini dari CP elemen bilangan yang ada dalam BSKP. Bapak Ibu copy paste ke sini. Cfk. Bisa enggak paham ya? Dari CV yang diambil hmm? Kalau kompetensi dari mana Pak ambilnya? Nah, kompetensi misalnya gini saya akan coba nih Misalnya CP-nya itu uh, elemennya adalah elemen bilangan. Ya. Elemen bilangan, uh, terus CP-nya itu uh, saya akan copy-paste ini dari BSKP. Apa, Ibu? Nah, Ini misalnya yang saya copy dari BSKP. Ya. Nah. Ini misalnya kalimat CP-nya nih, Bapak-Ibu. CP dari elemen uh, bilangan. ibu uh. Nah setelah itu kayaknya ini telur ini ya. Jadi Nah ya. jadi setelah ini kita lihat nih bapak ibu yang ada di sini mana kompetensinya mana kontennya Misalnya, ini ada kata menunjukkan. Nah, menunjukkan misalnya menunjukkan ini ini adalah eh gitu kan. Ya sudah, menunjukkan pemahaman gitu nih kan. nah, karena ketulis ini. Nah, Pak Ibu silahkan dipetakan dulu lalu misalnya apalagi. Nah, lalu kita cari lagi nih yang di atas. Misalnya membandingkan misalnya ya mengurutkan, nah, ini misalnya adalah kepotensinya, kata kerjanya. Kita salin di sini. Saya contohkan tiga ya. Nah, salah nanti apa, tinggal cari yang lain ya. Nah, Konten atau materinya apa? Nah, misalnya di sini, ini ini aja deh yang ini, bilangan cacah sampai seribu nah saya bapak ibu ya nah misalnya apa ada lagi enggak? nah kita lihat nah komposisi dan notasi bilangan misal Okay. Bapak-Ibu buat KTP sedikit aja, Satu elemen saja Bapak-Ibu Jangan terlalu banyak ya. Nah, Lalu kita itu buat jadwal pelajaran ya. Misalnya Peserta Didik Kapan Bukan apa bukan bilangan cacah, caca sampai seribu misalnya Seri. ya dengan benar gitu misalnya misalnya nah lalu kita buat nih kira-kira dari tp yang kita buat ini uh, dimensi akan kita kembangkan dimensi apa ya yeah. misalnya ini dimensi tentang <tip> penalar kritis gitu kan misalnya <tip> <Yeah. Kritis, tip> ya kritis ya kritis salah <tip> uh, misalnya ada dua nih kira-kira apa mandiri, mandiri ya udah, udah itu aja. Nah, yang terpenting bapak ibu sudah paham alurnya ketika membuat TP itu dari mana. Bisa nggak kalau begini? Oke, bisa nggak nih bapak ibu? Mudah-mudahan, pak, insya Allah. Ya. Yang terpenting kan kita paham dulu nih TP-nya. Kita belum kepada hal-hal yang lain. ya Ke hal-hal yang lain. Apalagi ke dalam modul ajar yang sudah lengkap. Yang penting Bapak-Ibu TP-nya sudah paham cara membuatnya. Begitu. Nah, silakan boleh buat dua TP mau tiga. ya Yang penting Bapak-Ibu sudah menjalankan tugasnya. Ada yang tanyakan nggak? Silahkan, kaitan dengan tugas. Ada yang tanyakan? Silahkan, Pak Ibu, Mangga, Saya sangat senang sekali kalau Bapak Ibu tanya nih. Ini ya, ya, Pak, mohon maaf. Silahkan. Yang profil, maaf ya, Pak. Yang profil Marah. pelajar pancasila itu mengambil dari yang CP yang di atas itu ya, Pak? Yang berkaitan gitu? Nggak, Enggak. Enggak. Enggak usah. Eh, nah, jadi dari mana itu kritis. Hmm. Okay. Itu kritis, kalau bapak ingin membaca, hmm. nah. ya itu ambilnya dari mana menentukannya apa dilihat dari CP yang di atas yang berkaitan dengan bernalar kritis atau mandiri gitu apa gimana Pak? Nih bernalar kritis dan mandiri itu kita melihat dari tujuan pembelajarannya. Oh, dengan pembelajaran. misalnya kan menunjukkan bilangan cacah, kayaknya kayak kalau menunjukkan bilangan cacah ini lebih kepada beralas kritis, misalnya. Oh iya. Dengan benar ini, misalnya mandiri dia juga bisa menunjukkan secara mandiri gitu kan kaitan dengan uh, bilangan cacah sampai seribu tersebut begitu, terserah. Tapi nantinya kedua dimensi ini harus muncul ke dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya kegiatannya. Hmm. Itu, ya. Yeah. Ada lagi? Itu minta diturunin Pak sedikit. Saya mau lihat atasnya. Oke. Okay. Oh, maaf. Bentar, ya siap siap siap. Bentar. Saya ini dulu. Oke. Okay. saya atas ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya. nah, nah itu. Ya. Kalau ini kan CP umum fase A. Ya. ya. Nah, ya. lalu setelah kita uh, copy paste di sini, lalu kita analisis nih yang ada di situ itu mana kompetensinya, mana kontennya Nggak harus semua Bapak Ibu ya silakan. Ya. ya. Lalu setelah itu kita menggabungkan kompetensi dan konten oh. untuk kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Oh. Lalu Potensi setelah itu kita menentukan. Uh -uh. Lalu setelah itu kita menentukan dimensi apa yang akan kita kembangkan. Oh. Ya. Ya. Oke. Saya mau buat contoh Pak. Yang atas. Oke. Maaf. Siap. Nah, dari atasnya ya. Pak, mohon maaf. Oke, kita ke, dari atas ya. Nah, iya. saya perkecil. Ya. Nah. Nanti saya share juga Bapak Ibu ya contoh ini ya. Ini oh, ada iya. contoh. Ya. Ya, kasih, Oke. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup. Ya. Jadi. Ini Pak, mohon maaf, dipotong. Hmm? Jadi CV itu ngambilnya dari elemen ya Pak, elemen hmm. bilangan itu apa? Jadi tinggal copy paste aja kan itu ya. Nah dari sini nih, ya dari tadi yang saya awal pertama kali saya share ke Bapak Ibu yang ada di dalam uh, BSKP. P nomor 033 mana ya hmm, itu kan sudah ada tuh sebentar saya akan share ulang mana ya nah ini ini ini ini Bapak Ibu Ya, yang tadi kita sudah bahas punya elemen bilangan, lalu kalimat CP-nya kita copy-paste okay. dari sini. Oh iya. Ya, lalu setelah itu kita tentukan mana kompetensi, mana konten yang ada di sini. Mm, iya. Ya? Men yeah. ya. Ada gambaran? Insya Allah, Pak. Enggak, nah, silahkan. Ini baru tujuan pembelajaran. Kalau ya. CP itu ngambil-ngambil aja gitu ya, Pak? Tidak boleh nah, ngambil-ngambil sendiri. Ngambil -ngambil. Kalau CP itu kan sudah given, ya, sudah ditentukan, sudah ditentukan dari pusat kita yang buat oleh sekolah itu. TP-nya yang kita buat sendiri, paham ya? yang berarti yang tidak boleh diganti hanya CP. Kalau yang lainnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita, gitu ya Pak? Betul, betul, betul. CP sudah given, CP kita buat sendiri. Maaf ya Pak, CP yang dari DSKP itu harinya di platform kalau misalnya kita ngirimnya materi. Misalnya Nah, Kalau misalnya Kita tidak punya materi Berarti bisa ngambil di platform uh, Yang BSKP itu Pak Apanya materi apa Yang ini nih yang CP nya itu CP nya ada di dalam BSKP 033 semua sudah ada Oh tinggal itu aja Tinggal cari uh. di BSKP gitu aja nanti Iya, oh, iya. semua ada Gitu Ya Nah, nanti kalau sana ya bisa Bapak-Ibu gurunya menentukan TP itu kita sesuaikan dengan kompetensi anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Oke. Oh, ya. okay. Lagi lagi? Silahkan. Bapak-Ibu? Cukup? Cukup ya. Nah, lalu saat ini saya akan share uh, salah satu, uh, apa namanya CP TP dan ATP Nih. Hmm, kok nggak bisa terbuka ya nah Nah kalau seperti ini kan dalam satu ini ya dalam satu CP elemen ini ini ada banyak Uh, misalnya, ada lima tuh, ya. ini pasuk A, ya. Lalu, setelah kita buat ini, ini nggak apa-apa. Tujuannya nggak seperti ini, harus ya, Bapak Ibu. Ya, ini hanya saja. Ini kan tujuan pembelajarannya, nih, Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Nah. Jadi, Bapak Ibu boleh menggunakan kode pengkodingan, misalnya elemen Pancasila pada mapel pendidikan pancasila ini karena yang pertama bapak ibu menggunakan misalnya satu kode ya kodenya satu titik karena satu ya misalnya ya oke ini satu titik satu misalnya nah karena ini ini satu itu menentukan Elemen pertama ini adalah elemen pertama ke-1. Iya, 6 lagi. Nah, lalu setelah itu kita ganti. Berarti ini satu uh, titik dua. Jadi kita bisa menentukan itu ada di tujuan pembelajaran elemen keberapa. Ada juga, uh, boleh misalnya, oh ini ada di kelas satu Depannya uh, kelas 1, 1 titik karena dimensi elemen pertama satu titik titik satu boleh nah nanti kalau di kelas 2 berarti dua titik satu itu jadi ada tiga nomor yang pertama mencirikan kelasnya yang kedua ini mencirikan dimensi keberapa yang ketiga itu mencirikan uh, itu dibuat tp yang keberapa gitu ya jadi boleh menggunakan pekodingan. Ya, kode. Paham nggak Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu semuanya. Ya Pak. Iya yes. Pak, paham. Nah. Insya, Allah. Insya Allah. Nah, jadi tidak menggunakan tanda bintang, tanda otak itu ya. Dari kurang formal Nah dibuat seperti ini Mangga nah, lalu Ini buat Sebenarnya kalau sudah runtut, Bapak Ibu TP yang sudah runtut itu Ya sudah kita langsung Jadikan ATP Kan ATP itu dari yang mudah ke hal yang Sukar gitu kan Silahkan jadi ATP nya Nah menyebutkan Industri itu Nah itu Bapak Ibu Nanti kita ATP akan bahas ya di pertemuan selanjutnya, ya yeah? cukup. Nah, nah ini untuk pengkodean, pengkodean nanti kita akan. Nah ini misalnya ada, -ada ini, bapak ibu Ya, yeah. kalau ATP ini lintas elemen baik. Nah. nah, elemen. Uh, uh, uh. Jadi bukan hanya PNM Pancasila saja, misalnya undang-undang, pidato -undang, Balika, nah ini semua dimensi, kita gabungkan lalu kita sesuaikan mana yang akan diajarkan pertama. Tapi yang saya harapkan Bapak Ibu e, tidak begini dulu, yang penting Bapak Ibu buat tujuan pembelajaran dimensinya saja dulu. Ya. Kalau ini kan udah terlalu jauh. Bapak, maaf hmm? untuk TP Raka. dan uh, TP dan ATP itu sama hampir sama kata-katanya ya, Bapak, maaf. Kata-katanya sama karena ATP uh -uh. itu kan kumpulan uh -huh. dari beberapa TP. Ya. Kumpulan dari beberapa PT misalnya dalam elemen, eh, dalam mapel pendidikan Pancasila ada empat elemen. Nah, empat elemen itu sudah kita susun dan sudah kita bagi-bagikan mana di kelas satu, di kelas dua. Lalu kita urut dari kumpulan TP elemen-elemen tersebut, kita urutkan mana yang akan kita ajarkan terlebih dahulu. Nah, itu lebih dari alur tujuan pembelajaran. Alur Ya Pak, terima kasih tinggi. Bapak Ya Pak Oke okay. nah Oke, okay. siap Nanti juga saya siap juga saya aja, gitu ya Pak Ibu ya Oke, okay. ada pemahaman okay. ya di situ nih? Ada bayangan? Halo. Ini mungkin buat Insya Allah Oke, okay. baik Bapak Ibu Ini mungkin hari pertama ya, ya Jadi Bapak Ibu Sudah uh, ada gambaran Kaitan dengan TPN ATP Ya jadi kalau ATP itu kumpulan dari beberapa TP yang sudah kita buat dan kita urutkan dari yang paling mudah, yang paling mudah kita ajarkan terlebih dahulu, yang paling sulit kita ajarkan belakangan. Seperti itu. Ya. Lalu setelah itu barulah kita membuat apalagi nih? Ya, modul ajarnya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Cukup cukup ya kita jam 3 itu ya baik Oke tetap semangat Bapak Ibu ya dan mudah mudahan Bapak Ibu uh, bisa mengerjakannya dengan uh, apa ya dengan semangat supaya nanti kita bisa presentasikan apa yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya oke siap siap Terima ya? kasih Pak sama-sama yeah, harus siap. Siap ke siap, harus siap, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, kita foto sama-sama. Silahkan Dionkan kameranya. Oke, okay. semangat dulu ya. Dionkan kameranya, silahkan Pak Nirfan atau teman-teman yang lain, Bu Meliti, dan lain, -lain. sebagainya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. baru satu ya. Baru satu. Nih, baru satu. Di aja. Ini Oke. Okay. Sebentar. Bapak Ibu. Ini kok kenapa ya, Bu? Susah bukanya. Oke. Okay. Satu lagi ya literasi kasih ya 1 2 3 Oke satu kali lagi pancang-panca pancang Oke 1 2 3 Oke baik terima kasih Bapak Ibu semua sama-sama terima kasih uh -huh. Ya, Berarti besok lupa. lanjut ya Pak, hari kedua ya, besok nah. Hari kedua, mungkin sama Bu komariah ya, jam setengah 2 ya Oh okay. setengah Oke. Okay. Oh, okay. ya, Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Dalam menyampaikan materi kian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh